Ya, selamat berjumpa dalam program uh, coaching holistik. Holistik itu artinya menyeluruh keseluruhan lengkap ya supaya sembuh itu didekati dari semua aspek. Karena bisa sembuh dengan fisik, sembuh dengan jiwa, sembuh dengan roh. Bicara roh, maka di situ sebenarnya ada keyakinan, belief. Sesuatu yang diyakini dengan banget. Maka untuk meyakinkan dengan banget, ya nggak ada ragu-ragu sedikit pun, gitu ya itu perlu pendapat yang berulang pendapat yang sama berulang-ulang oleh berbagai pihak. Kadang-kadang kita sakit, tertentu dokter bilang begini gitu ya, kita masih nggak percaya sama dokter ah, jangan-jangan dokternya nggak bener nih gitu ya. Lalu ketemu dokter lain, yang eh, ngomong gitu lagi. Kita ketemu yang bukan dokter, ya orang biasa, sakit yang sama, wah lalu sembuh dengan cara itu, wah bener yakin, <laughs> yakin ya. Jadi ketika dua 3 orang bicara yakin. Nah di sini kita ada tiga narasumber ya Ibu Sinta sebagai seorang psikolog ya Pak Kairul Salim sebagai master magister master sains tapi juga Pak Ustad nah saya sebagai seorang praktisi kesehatan kalau sarjana saya teknologi pangan magister saya pendidikan nah sebenarnya doktor saya itu sebenarnya malah justru di bidang agama yaitu teologi <laughs> maka saya pakai nanti ayat-ayat supaya oh ternyata dari dari Islam dari Al-Quran begitu dari Alkitab begitu tapi Alkitabnya saya ambil yang tidak ada hubungannya dengan surga neraka ya kalau surga neraka itu berarti teologi tiap agama beda beda nanti kita jadi berantem gitu ya bisa berdebat tapi ini eh, yang hubungannya dengan kesehatan gitu ya bahkan saya ambil dari ayat yang sebenarnya nabi lintas agama istilah saya kenapa karena nabi misalnya Abraham itu kan orang Yahudi aja belum ada 400 tahun kemudian baru ada gitu ya. Islam belum ada apalagi Kristen ya Kristen baru abad Masehi gitu kan. 2000 tahun setelah Abraham lahir jadi sebenarnya bicara Ayub gitu ya. Itu ya ya keseluruhan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman ya sebenarnya Islam Kristen ada juga yang mungkin yang Buddha yang tidak ada tapi menurut saya saya ini berkongsi dengan orang Buddha dari tahun 92 jadi saya punya perusahaan IFA juga PT Happy Ligit. Kongsi saya itu satu orang yang sama dan beragama Buddha. Sejak tahun 92 bisa dibayangin coba. <laughs> eh? Sudah 30 tahun kita berkongsi bersahabat dan kongsi saya ini dia menyebut dirinya saya ini Buddha sejati. Dan bagi saya kata kongsi saya loh ya ini kata kongsi saya Buddha itu bukan agama tapi nilai-nilai hidup. Anda bisa menjadi orang Islam yang mengajarkan nilai-nilai Buddha, ya. Anda Buddha sejati juga. Anda jadi orang Kristen beragama Kristen, Anda menghidupi nilai-nilai Buddha. Anda Buddha sejati juga, gitu ya. Itu kata, kata kongsi saya, gitu ya. Lalu saya berjumpa lagi dengan Pak Sugeng Waluyo, itu yang mengajari saya olah nafas MBSR, dan beliau itu certified dari John Gabbard di Jakarta, ya, dari Ketua Yayasan Upakara Bakti yang banyak melatih para purnawirawan ABRI sampai saya pikir juga beliau ini Buddha gitu Enggak, Pak, saya muslim, Pak. <laughs> Jadi saya punya teman banyak orang lintas agama, ya. Oke, kita mulai sekarang. Nah, berbicara luka-luka hati ini banyak sekali Ibu e ya. Saya lihat sekali lagi dari fotonya ya, kalau dari namanya sih ya yang laki-laki, Pak Hendrarko, Pak Franz, ya. Lalu yang lainnya Pak Rahmat Saleh, suaminya Pak Pesinta, ya kan? aja yang hari ini wanita semuanya jadi mohon maaf dua bapak ya saya bicara perempuan dulu tapi sebenarnya sama juga ya kalau bapak laki-laki kan istrinya perempuan juga <laughs> jadi tetap kontekstual, kita bahas sedikit aja ya mengenai perempuan jadi pas tadi habis seminar perempuan ya jadi tetap mulainya dengan saya awali regenerasi sel dulu ya. Singkat saja, bahwa kita itu sembuh bisa lewat regenerasi sel. Di mana supaya terjadi ini bukan hanya soal deep sleep, minum vitamin, ada katalis enzim, proteinnya protein sehat yang sudah dipotong-potong jadi asam amino, nutrisinya tepat, sesuai golongan darah, atau sesuai DNA, lewat olahraga, olah, apa, olah nafas, pH-nya ideal, saturasi ideal, tetapi juga, nah ini dia, olah hati, olah pikir sehingga regresi selnya maksimal maka sembuh sehat bahkan awet muda ya jangan awet menderita gitu ya sakit nggak mati-mati <laughs> itu namanya awet menderita gitu ya lah terus gimana caranya dan kita sudah belajar saya ulangi lagi yang dari pusita ya ada lima level tertinggi itu spirit loh ya atau roh ya atau nyawa ya di ini paling atas Walaupun paling kecil, tapi sebenarnya paling atas, tertinggi akan mempengaruhi seluruhnya. Nah, berbicara banyak ibu-ibu di sini, ya pesan juga buat istrinya bapak-bapak, gitu ya. Wanita itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena wanita diciptakan sebagai penolong, ya. Maka wanita itu sebenarnya diciptakan lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya, kalau nggak percaya ada dua bapak di sini, gitu ya. <laughs> coba istrinya suruh libur ya. Mah, kamu libur dah sana biar kamu happy ya. Kita udah hidup bareng cukup lama, kamu kayaknya nggak pernah istirahat, kamu pergi dah ke rumah orang tuamu sana, seminggu nggak apa-apa. Nanti anak gimana? Nanti cucu gimana? Aku mandiin, hmm. udah. Nanti ngepel rumah gimana? Jangan nggak dipel kotor, aku pel juga dah. gitu ya Nanti itu nyampu halaman, ya aku sapu juga. Pokoknya semua yang ibu kerjakan, bapak kerjakan. ya Ibu suruh libur tujuh hari hari ketiga bapak sakit pinggang. <laughs> jadi, jadi pinggangnya wanita itu lebih kuat ya kan? Terus kakinya ya kuat wanita juga, walaupun wanita itu penolong ya kan? Tuhan ciptakan wanita, agama apa aja mengajarkan suami kepala, istri penolong. Ada orang susah ditolong, ada orang jatuh ditolong, ada orang bangun ditolong, penolong sama yang ditolong itu kuat penolongnya. Ya, maka kaki wanita juga lebih kuat ah nggak pak saya ini laki-laki yang rajin treadmill pak lari tetap kuat kaki wanita kalau enggak pak kalau nggak percaya coba bapak antar ibu ke mall ikuti kemana dia pergi muter. nanti bapak kakinya udah teklok itu ibu masih kayak rusa melompat ke sana kemari lihat kata saleh saleh saleh wih matanya berbinar-binar kakinya nggak ada capeknya saya baru sadar juga sih ya pokoknya pikir saya dirajin lari gitu ya kaki saya kuat kalah loh sama kaki wanita pinggangnya kuat wanita kakinya kuat wanita semangat hidup wah apalagi semangat hidup laki-laki badannya besar kumis-kumisnya melintang begitu bangkrut gagal sakit itu itu itu patah atas semangatnya tuh gampang banget gitu ya. Tapi suaminya kena PHK, istrinya jualan kue, jualan pecel, bikin apa merintis, wah malah berhasil. Memang wanita punya daya dorong luar biasa. Semangat hidup, kuat wanita juga. Coba bayangin, betapa banyak jutaan wanita yang suaminya meninggal. Bisa jadi single parent loh. nggak biasa kerja, gedebuk-gedebuk menyesuaikan diri, bisa kerja, bisa single parent nah kalau bapak istrinya mati kan tiga bulan kawin lagi ya guys. Kan? ini sedikit cerita dulu ya kita jaga tegang-tegang nanti malah udah udah sakit serius melulu ya tapi ini beneran ya beneran ya ada ibu-ibu sakit ya kan terus udah tergeletak sih akhirnya bilang begini sama suaminya apa nanti aku kalau meninggal di Tuhan ya kalau kamu mau menikah lagi, aku ikhlas kok, Pak. Aduh, Ma, jangan ngomong begitu. Kamu sembuh, kamu masih sembuh. Aku nggak sanggup, Pak. Sanggup lama, sanggup, Pak. Tapi aku ngomong beneran ini ya. Nanti boleh kok, kamu menikah lagi ya. Bapaknya diem aja, dalam hati ya boleh juga sih gitu ya. Tapi tolong ya, Pak. Ya, kalau mau menikah lagi itu, aku cuma minta tiga syarat kok gitu ya. Yang pertama ya, Pak. Ya, tunggu kuburanku kering suaminya mikir, "Oke okay lah gampang ya. Yang kedua ya, Pak ya. Nanti di pusaraku tanam pohon mawar ya, Pak ya." "Oke, okay, gampang ya kan. Yang ketiga apa?" "Tolong ya, itu bunga mawarnya disirami disiram tiap hari." Suaminya ngeblak. "Kenapa ngeblak? Nah, kalau disiram tiap hari kapan keringnya?" "Kapan keringnya? Ngeblak mati udah." Ibunya sembuh banget, malah gak jadi mati. Tuh, wanita itu hebat sekali. Laki-laki tuh ya namanya begitu ya. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Wanita tuh memang dijatakan sebagai penolong ya itu kuat sekali lebih kuat daripada yang ditolong makanya kadang-kadang kalau suaminya meninggal itu ibu-ibu ada yang merdeka gitu kan yang repotin nggak ada lagi selama hidup repotin melulu minta kopi minta piring minta ini apa sih susah susahnya ngambil sendiri gitu. hidup repotin melulu gitu jadi banyak ibu-ibu ya kalau suaminya udah meninggal itu katanya merdeka gitu ya. Ya paling enggak tadi pagi saya seminar dengan 200 ibu-ibu. Saya tanya siapa yang suaminya sudah meninggal, langsung angkat tangan begitu ya. Wih, dari 200 orang itu 50 suaminya sudah meninggal. Tak lihat ya angkat tangan tuh kok wajahnya kayaknya bahagia. Yang lain itu, kok, wajahnya penuh penderitaan. Gitu ya, saya pikir pasti ini yang bikin sakit penyakit itu pernikahan ini. Memang, kadang-kadang bikin sakit penyakit ketika pernikahannya tidak benar. Maka nanti, kita selesai satu bulan, kita lanjutkan dengan modul-modul namanya relationship healing, kesembuhan relasi. Ya, supaya sakit, nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, kembali ke soal wanita lagi. Ya, soal wanita itu hebat sekali, diciptakan sebagai penolong, tetapi tunggu dulu. Kekuatan ibu-ibu di sini ya dua bapak tunggu sebentar sabar ya. Tapi kekuatan ibu itu ada di hatinya, ya kekuatannya tuh di hatinya. Maka wanita itu akan sehat kalau penuh cinta. Ya ini gambar istri saya ya, tuh di sebelah saya udah mau tidur tiduran. <tik> Jadi wanita itu kesehat kalau dia penuh cinta. Karena kekuatan wanita itu di hatinya. Kenapa di hatinya? Karena memang wanita itu kan kuatnya di hati atau dirasa. Kalau bapak nggak kuat di hati, bapak itu kuatnya pikir. Saya pikir loh, Ma, mana kita kita sekolahkan di Jakarta, tapi saya rasa loh, Pak, di Bandung juga banyak sekolah bagus, tapi saya pikir-pikir, Ma, tapi saya rasa-rasa loh, Pak. Ma, saya pikir anak itu kurang ajar, saya pukul dia biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh, Pak, kamu mongolnya terlalu keras, tapi saya pikir loh, Ma, tapi saya rasa-rasa loh, Pak. Mama, saya pikir aku tuh membuka usaha ini, aku udah pikir baik-baik, tapi saya rasa bukan waktu yang tepat untuk buka usaha, tapi saya pikir-pikir loh, Ma, tapi saya rasa-rasa loh, Pak. Pak Jarot Suami saya itu selingkuh, Pak Jarot. Ibu yakin? Yakin, Pak Jarot. Ibu melihat. Enggak, Pak Jarot. Ibu meraguki. Enggak, Pak Jarot. Dari mana Ibu tahu? Saya bisa merasakannya. Oh, bisa merasakannya. Memang wanita tuh rasa gitu ya, kalau laki-laki pikir. Mah, mah. Pap, mamahmu tuh enggak suka sama aku. Mah, kamu tuh jangan berpikir yang negatif kamu tuh nggak merasakan yang kurasakan. gitu ya makanya kalau ibu-ibu kumpul ngomongin suami ya kadang-kadang ya -kadang dia, dasar laki-laki nggak punya perasaan, gitu ya emang laki-laki tuh nggak punya perasaan kalau dibuka otaknya itu logika semuanya makanya laki-laki tuh jarang yang sakit hati kenapa ya karena nggak punya hati gimana mau sakit memang hatinya kagak ada Laki-laki itu sakitnya apa sih? Pusing, stres, moomat, migrain, vertigo, Itu sakit otak semuanya ya. Kalau ibu-ibu gak ada yang pusing, mungkin ibu gak punya otak jadi ibu tuh kalau kepalanya dibuka itu perasaan semuanya maka sakitnya sakit rasa sakit hati kecewa kepahitan nggak bisa mengampuni gara-gara hatinya luka hormon gak seimbang hormon gak seimbang selnya membelah error makanya butuh luka-luka batin gitu ya terutama ibu-ibu ya ada juga bapak-bapak yang perasa juga ada sih kalau dia seniman, pemusik, pelukis, kayak saya, koreografer itu, bapak-bapak yang perasaannya kuat, tapi hanya 20% laki-laki seperti itu, ya. Dan mungkin dua bapak di sini, termasuk yang 20%. <laughs> Kalau begitu pas ini pelajaran ibu-ibu ini buat bapak juga, gitu ya. Jadi laki-laki yang yang terasa ya gampang nangis. Kalau doanya sungguh-sungguh bisa meneteskan air mata, gitu ya. Bisa main musik, bisa main gitar, nah, itu udah. Biarpun kelaminnya laki-laki itu -laki kayak perempuan juga, gitu ya perasaan, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Laki-laki wanita yang kuat di perasaannya atau laki-laki yang jenis seperti itu maka nah penting sekali yang namanya menjaga hati atau malam hari ini kan kita istilahnya tuh temanya inner healing luka-luka batin. Nah Amsal Amsal itu ditulis oleh Nabi Soleiman atau Raja Salomo dia berkata hati yang gembira obat yang manjur coba manjur yang namanya manjur ya berarti semua jenis obat semua jenis penyakit maksudnya. Bapak Ibu teman-teman ini sakitnya apa aja gitu ya obat yang manjur itu apa? Hati gembira, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau semangat patah itu apa sih? Apatis ya sudahlah gitu ya udah patah semangat, udah nggak semangat lagi nolak nafas, udah nggak semangat lagi kerja, ya terserah kamu lah udah nggak semangat melayani suami. Nah itu tulangnya kering. Kalau tulangnya kering mengkerut. Kalau mengkerut saraf bisa kejepit. Kalau kejepitnya sedikit, nggak sampai lumpuh, tapi saraf itu nyambungnya ke menuju kemana? Dari otak, kortek, kortek itu di leher, ke tulang belakang. Dari situ, saraf itu menyebar. Yang ini ke paru-paru, ini ke jantung, ini kemana? Nah, itu kalau ada yang kejepit sedikit aja, nggak sampai lumpuh sih, tapi jantungnya terganggu. ininya terganggu karena saraf itu dari otak ke leher, ke tulang belakang, baru nyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau tulang, di mana saraf itu adanya di luar tulang, nempel di tulang, ya, bisa kejepit sama tulang. Maka hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Tulang mengering, sarafnya kejepit. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi harusnya hatinya, ya bukan mulut tertawa tapi boleh diterapi dari mulut tapi nggak boleh tertawanya itu tertawa menertawakan. <laughs> Rasain lo. <laughs> gitu ya. Hatinya benci, mulutnya ketawa, tetap tidak jadi obat ya, tetap jadi racun karena yang dideteksi oleh saraf itu hati ya, maka hati yang gembira. Nah, saya lanjutkan lagi. Kenapa sih kita perlu inner healing luka-luka batin ya yang juga sebenarnya itu yang dilihat yang ditangani oleh ibu sinta dengan pemberesan masalah gitu. Udahlah langsung obatnya aja. Pokoknya saya sakit ini pola nafasnya apa gitu ya. Pola nafas kan cuma badan. Tubuh jadi alkali. Tapi kesembuhan holistik ini emang bener banget gitu ya. Harus harus masalah hati yang diberesin. Kenapa? Karena Amsal 12:25 12, berkata kekhawatiran dalam hati membungkukkan badan. Badan bisa bungkuk loh sampai kalau karena khawatir berarti kuatirnya sudah sampai luar biasa. Kenapa khawatir? Ya karena sakit, khawatir mati, khawatir anak nggak nikah, khawatir nanti kalau usaha bangkrut gimana, khawatir, khawatir sebentar itu mak maklum ya, nggak masalah. Ya, kuatirnya cuma sebentar gitu ya atau takut. Takutnya cuma sebentar, tapi kalau ketakutan terus-menerus, hormonnya kacau. Ya, khawatir merusak Membungkukkan badan, kita lanjutkan lagi. Pinggangku sakit, sakit mules menimpa aku seperti mulesnya perempuan yang melahirkan. Padahal Yesaya ini laki-laki. Kalau sakit mules seperti orang melahirkan, itu apa tuh ya? Kalau enggak, mah berarti GERD. Ya kan? Kenapa tuh ya? Karena hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Hatinya penuh dengan kegentaran. Gelisah, gelisah, terkejut, terus-menerus. Sudah, mules dah. Mah dan gerd, kampung. Makanya enggak boleh gelisah. Hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Apa itu buah pinggang? Buah pinggang itu bisa ulu hati, bisa memang juga pinggang tulang belakang. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Kenapa merasa tusuk-tusuk? karena hatinya merasa pahit. Jadi ketika orang pahit hati, maka pinggangnya terasa ditusuk-tusuk. Memang memang benar jelas banget ya. Kalau secara psikologis kan ilmunya Ibu Cinta, ya kan? Tapi saya mau sampaikan di sini ya, secara agama pun atitab mengajarkan demikian dan saya yakin kalau ini ditanyakan ke Pak Ustadz Saifullah Saleh, pasti dia juga Pak Saifullah Saleh salahnya ibu Sinta Pak Saiful Karim pasti juga dia bisa menunjukkan iya nih di Alquran ayatnya ini ayatnya ini udah ya jadi kita makin yakin memang benar kok ini gitu loh ya bahwa bahwa perasaan tertentu itu menimbulkan sakit tertentu nah sekarang dibalik ya sebenarnya ada sih bukunya Joel Sementa ya ada bukunya John Sementara ya itu seorang motivator, neurolog, dokter juga yang mengajarkan seperti itu. Cuma saya masih uh, tuntaskan belum selesai latar belakangnya dia itu gimana? Karena saya sangat hati-hati uh, mengajarkan mengambil sebuah uh, narasumber gitu ya. Tapi dia pengikutnya jutaan di dunia dunia ini. Maka saya tetap ambil uh, sementara ini ya atau malam ini nanti yang yang sumber alasannya lain saya post di WA grup ya. Bahwa eh, Mazmur itu sabur ya kalau di Islam namanya itu berkata bahwa ketika hatiku pahit, maka pinggang itu terasa tertusuk-tusuk. Jadi kalau mau sembuh gimana? Ya kepahitan dibuang ya, karena kita mungkin pernah mengalami kepahitan gitu ya. Karena mengalami kepahitan, ya dikianati, kita menikah dikianati, anak memberontak, apalagi anak angkat. Udah diambil, dibiayai, aduh rasanya sakit banget, sakit hati ini sakit banget. Nah itu dia, sakit, pinggangnya terasa tuh ditusuk-tusuk. ya Kita lanjutkan lagi. Aku mendengar kabar, kabar peperangan musuh, tangan kami menjadi lemah lesu. Kesesakan menyergap kami. Kesesakan, ketakutan, sama juga sakit mulus seperti perempuan melahirkan. Mah sama girl. Aku terbungkuk-bungkuk, Kenapa? karena sepanjang hari dipenuhi dengan duka cita, makanya duka cita itu nggak boleh terus-menerus, ya. Memang tentu dipahami ya, kalau misalnya maaf nih ditinggal pasangan gitu ya, tapi ya harus move on, ditinggal pacar, putus cinta, ya harus move on. Atau saya bangkrut, ya ruginya sampai ratusan miliar, ya, ya sedih banget, nangis-nangis juga ada sih seminggu dua minggu tiga minggu, tapi kan saya nggak boleh larut dalam kesedihan sedih sebentar nggak apa-apa, manusiawi, takut sebentar nggak apa-apa ya. Kalau mungkin kemarin saya pernah bicara, saya ulang lagi karena kadang, kadang saya lupa tuh kemarin itu bicaranya di mana, yang sesi mana, kebanyakan sesi hari ini itu tiga sesi gitu ya. Jadi ilustrasinya begini, kalau teman-teman ketemu anjing katakan ya tetangga punya anjing lepas gitu, gede lagi ya, takut gitu ya, ya takut cemas dia, pagi kalau gitu, begitu kaget itu kita tarik nafas lalu tubuh ini meresponi lepas energi gula dilepas energi disiapkan kemana energinya ke otot kenapa kita siap untuk fight atau flight Ingat modul sebelumnya yang autonomic nervous system kita tarik nafas itu fight siap berantem atau flight siap terbang siap lari begitu ya. Wih ada anjing, gua udah lepas lari-lari lari. lari, lari. Wah, pokoknya ada tetangga yang kita gitu, yang duluan ini yang paling dekat bukan rumah sendiri masuk ke situ tutup pagar, gitu ya. Begitu, tutup pagar ada ya kita lepas nafas ya kan ada lega, ah selamat, Aduh ah kita. Ha nah, itu aja udah parasimpatetik nervous system. Waktu kita takut kita lari, hmm. jadi waktu kita sambil lari nafasnya gak teratur dan waktu nggak teratur, teratur itu sebenarnya nariknya lebih banyak. Kenapa? Supaya lepas energi, lepas energi. Energinya kemana? Ke otot, ke otot, ke otot. Gitu. Begitu masuk ada rumah terdekat pintunya buka, brak kita masuk pagar, tutup, jebrek, aman. Ayo, ah, ha aman, ha ah. ya, lepas nafas. Nah, itu aja sudah parasimpatetik nervous system. Gulanya disimpan lagi. Energi kembali didistribusikan secara imbang. Otot dapat, jantung dapat, pankreas dapat. Jadi takut sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau ketakutan terus menerus, gelisah takut menerus, takut masa depan, takut nggak sembuh, takut mati, berhari-hari bangkrut, dikianati, rugi, di, di fitnah, Berhari-hari sedih, berhari-hari takut, berhari-hari gelisah. Organ-organ vital tubuh kita kekurangan energi, karena nafas kita jadi nggak teratur. Tanpa sadar nafas kita nggak teratur, dan kita akan kebanyakan dalam kondisi fight, mood, atau flight. Ya fight siap beranter, atau flight siap lari. Nah itu yang membuat kita sakit. Maka takut tuh nggak boleh terus-menerus. Sedih, nggak boleh terus-menerus. Ya wajar lah sedih. ya Waktu mertua saya dipanggil Tuhan, itu kan hidup di rumah saya. Saya jagain lagi di rumah sakit. Sampai ke satu rasi tujuh dua, saya mau tidur, kayak Tuhan ingatkan, jangan, coba kamu duduk. Saya duduk sebelahnya gitu. Nafasnya pelan-pelan, pelan-pelan, sampai betul-betul nggak -betul ada. Tapi tenang banget. Nafasnya pelan, buang lagi. Tarik pelan-pelan. Nggak -pelan. pakai apa, apa waktu dia udah gak sadar dua hari, tapi nafasnya pelan-pelan, sampai betul-betul, Nanti, ya tenang banget saya panggil dokter dokter itu tolong dicek dicek semuanya betul pak udah nggak ada oh ya sudah ya sedih tapi nggak boleh lama-lama karena kalau sedihnya berkelanjutan, hormon kita kacau karena itu bukan saya tidak memahami ya tapi memang kalau cerita apa yang terjadi apa yang dialami oleh pasangan oleh menantu oleh anak usahanya udah pasti paham ya Apalagi udah curhat sama Ibu Sinta dalam konseling satu demi satu ya pasti paham. Cuma yang saya mau tekankan adalah biasanya pasti akan ikut paham juga kalau ikut dengerin gitu ya. Tetapi sedih berkelanjutan gak ada gunanya, gak mengubah keadaan. Maka kita harus mengambil keputusan secara dewasa. Tuhan, aku mau move on, aku mau melanjutkan hidup ini dengan antusias. Dengan sukacita, dengan sabar, dengan tabah. Sekalipun suami tidak berubah, mertua tidak berubah, tetangga tidak berubah. Jadi dalam inner healing itu sebenarnya yang paling penting adalah menyadari lukanya, bahkan kalau waktu pas menyadari bisa nangis-nangis, bisa teriak-teriak. Ya. Tapi setelah itu mengambil keputusan untuk melanjutkan hidup dengan damai sejahtera, dengan penuh harapan, dengan sukacita, dengan melepaskan pengampunan. Makanya sebenarnya olah nafas atau kesembuhan holistik ini akan membawa kita yang paling lebih penting dari kesembuhan sebenarnya adalah jiwa kita sembuh, roh kita sembuh. Pola hidup, tujuan hidup, nilai hidup yang berubah. Dalam kehidupan yang demikian, satu persatu, badan kita sembuh. Karena kita mengalami ketenangan yang, yang, yang tidak dibuat-buat bahkan meditasi itu hanya latihan. Kalau Jon kabat berkata meditasi itu hanya latihan. Selanjutnya bagaimana kita punya ketenangan ini seperti kita ber, seperti kita tidur berjalan dalam kehidupan. Istilah dia itu tidur berjalan dalam kehidupan. Tidur itu karena tenang, tenang, tenang ya. Tapi dalam hidup atau seperti misalnya meditasi 24 jam. Artinya ya kita di pasar pun kita tenang. Kita kerja dengan cepat tapi hatinya tenang. Nah itu guna latihan adalah meditasi yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya baca lagi bagaimana Nabi Ayub berkata begini. Dalam Ayub pasal 30 ayat 27. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku dengan sedih dan tidak terhibur. Ayub 30 ayat 30. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku tulang-tulangku mengering karena demam tapi yang menarik adalah soal kulitnya ini kulitnya hitam dan mengelupas Kenapa karena batinnya bergelora tak kunjung diam banyak orang alergi ya alergi udang alergi cumi alergi kacang alergi ayam juga ada, begitu makan ayam, aduh, mencret, mules, sakit, alergi debu ya. Kalau kemarin Bu Sinta pernah bilang ada yang alergi, kar alergi karpet, ya itu bisa karena masa lalu ya, yang dibongkar, yang Bu Sinta udah ajarkan dalam webinar kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Tapi itu bisa juga karena hati yang terus bergelora. Apa tuh yang paling membuat bergelora? Misalnya, cemburu. Ya, jamburu sama pasangan, waduh, pikirannya nggak bisa diem, waduh, terang marah, jengkel, kurang lancar, makin malas dikit, kepo, itu nggak bisa itu. Hati bergelora. Udah, Alergi yang sudah lama sembuh, nih muncul lagi kambuh, kulitnya mengelupas, keluar bintik-bintik merah. Karena memang perasaan itu akan sangat berhubungan dengan hormon. Nah sekarang gimana caranya? Emang ya, kita harus sembuh secara mental, sehat mental. Kita punya mental baja, mental baja, tak tergoyahkan. Walaupun kenyataannya pasangan selingkuh. Walaupun kenyataan keadaan mengkhawatirkan. Tapi mengkhawatirkan itu disiasati dengan hati-hati dan bukan khawatir. Ketika curiga misalnya pasangan selingkuh, disiasati dengan melayani lebih baik lagi. Bangun relasi yang cukup, yang baik. Bukan dengan cemburu, lalu berantem. Malah jadi cerai beneran, bubar beneran. Jadi respon kita yang kita atur. Kalau John Kabat-Zinn itu berkata begini, tujuan meditasi adalah mengenali sumber stres dan meresponi dengan tepat supaya stresnya itu bisa diminimalis kalau nggak bisa hilang. Nah, setiap orang kan sumber stresnya beda-beda. Misalnya, yang satu super nya itu malah pasangannya, gitu ya. Bukan super mencintai, tapi stres. Gimana enggak nggak stres? Perilakunya kayak begitu pulang-pulang, nggak pernah pamit, pulangnya pagi, pulang bawa bau parfum yang berbeda. <laughs> udah mencurigakan dah, gitu ya. Oke, sekarang itu fakta. Kita mau ngapain? Mau marah, mau jengkel? Apakah dia berubah dengan marah? Atau malah dia akan berubah kalau kita layani dengan lebih baik? Jadi memang ini hal yang tidak mudah, karena manusia faktanya ada perasaan, lalu kita mencoba untuk menyingkirkan perasaan. Atau kalau John Kabat-Zinn berkata, meditasi adalah bagaimana kita mengenali sumber stres. Oh ini, sumber stres saya itu anak. Sumber stres saya itu keuangan yang tidak mapan, penghasilan yang tidak teratur. Sumber stres saya itu pasangan yang diduga selingkuh. Sumber stres saya yang terberat adalah sakit saya tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, maka nafasnya seperti olah nafas, senci sama sebenarnya. Memang jangka Kabat sama senci, kalau dari teknik kan satu, satu model, mirip banget. Yang beda kan Wim <tuh> Kita belum bahas ya. Tapi secara hati adalah kita mengatasi keadaan sumber stres tadi. Dengan apa? Dengan kata-kata sugesti. Saya hidup di dunia nyata, dunia yang tidak indah. Saya menghidup di dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan hati saya sudah dikoyak-koyak karena hal itu. Tapi hari ini saya mengambil keputusan untuk hati saya tidak terluka lagi, walaupun keadaan tidak berubah. Anak mantu memberontak, anak angkat kurang ajar, pasangan mengkhianati. Tapi saya sudah mengambil sebuah keputusan, untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Saya menjadi pribadi yang bahagia, dan hati saya tidak terluka lagi karena saya punya kehidupan yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya hidup di hadapan Tuhan, saya bukan ustadz, bukan pendeta, tapi saya bahagia Tuhan, hamba Allah, untuk menjalani kehidupan sebagai utusannya di dunia ini. Bahkan, kalau sekitar saya tidak damai, saya yang membawa damai. Kalau sekitar saya tidak benar, akulah yang akan memberikan teladan bagaimana hidup dengan benar. Jadi, kita boleh waktu olah nafas itu, sih, mengambil sebuah komitmen, sebuah keputusan untuk mengubah kehidupan. Karena itulah sebenarnya, dalam eh, segitiga kesembuhan tadi, itu pun tertingginya. Itu pun tertingginya. Coba, kalau misalnya mau agama aja, ya. Lihat para nabi-nabi, ya kan? Mereka dianiaya, mereka tegar sekali. Ada yang di penjara, kalau nabi Daniel dimasukkan gua singa, Yusuf difitnah karena diajak berzina dengan istrinya, Potifar. Gitu ya, karena enggak mau malah tambah difitnah, lalu dimasukkan ke penjara. Tapi mereka orang-orang yang tabah, kenapa? Karena... Puncak tertingginya, yang body solnya itu kuat sekali. Bahkan ketika mereka ketika dianianya pun mereka nggak sakit. Kalau cerita di Alkitab ada Stefanus yang dilempari batu itu, malah dia melihat sorga. Belum mati lihat sorga. Itulah kekuatan sebuah kekuatan <coughs> kerohanian ya, yang akan membawa kesembuhan pada keseluruhan. lagi satu dua hal, habis itu kita praktek ya. Mengulangi beberapa hal, ada dua slide lagi. <tuh> Makanya kembali kepada Amsal, ya Salomo berkata, "Ya, berarti ini sembuh dengan sugesti." Ini kalau mau, ayatnya mana, Pak? Orang bisa sembuh dengan sugesti. Amsal atau Raja Salomo itu berkata begini: "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat." bagi tulang-tulang, tulang itu termasuk saraf dan sumsum. Sumsum untuk saraf itu akar dari banyak penyakit. Jadi, perkataan yang menyenangkan itu obat. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, atau saya baca lengkap ya, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Gimana kalau teman-teman, misalnya mendengar pelajarannya Pak Saiful Karim, ya kata-katanya menyejukkan, ya dengerin aja enak, betul, dengerin aja enak. Itu itu membawa itu contoh bahwa lidah orang bijak itu membawa kesembuhan. Nah kalau perkataan itu bisa seperti obat, maka kita bisa gabung jadi satu. Kita aja yang mengucapkan supaya telinga kita mendengar. Itulah yang disebut dengan sugesti. Jadi kita berkata bahwa saya orang yang diberkati Tuhan. Saya sakit, tapi ini bukan kutuk. Ini pesan cinta dari Tuhan. Hidup saya penuh dengan malapetaka, penuh pengkhianatan, penuh kerugian, penuh kecurangan, ditipu. Tapi itu semuanya adalah pesan cinta dari Tuhan. Sehingga saya bertumbuh jadi orang yang bijaksana. Saya bertumbuh jadi orang yang berkarakter, berkepribadian orang yang tabah dan ulet, menjadi orang yang utuh seperti sekarang ini. Ya, kita mengucapkan kata-kata begitu, lalu kita mengucapkan kata-kata keyakinan, saya pasti sembuh, saya akan sembuh, saya pasti sembuh. Itu adalah perkataan orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan bahkan kita sendiri yang menjadi bijak. Dengan diajarkan oleh orang-orang bijak. Ibu Sinta, Pak Saiful Karim, saya berharap juga menjadi sumber kebijakan bagi Bapak Ibu. ya terakhir Oke okay. terakhir ah, ini kalau di saya nggak terlalu biasa ya, bisa baca bahasa Indonesianya ya tulisan Arabnya tidak <enggak> bisa <tulisan> tapi dalam surat Asyura 80 dan apabila aku sakit dialah siapa dialah ini ya Allah Allah yang menyembuhkan aku persis yang dikatakan juga oleh Daud Daud berkata Iya siapa iya ini ya Allah Menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka. Luka-luka itu bahasa aslinya ditulis dalam kitab Mazmur ini oleh Daud dengan menggunakan bahasa Ibrani itu at sebet. Jadi luka-luka itu sebenarnya sakit atau penderitaan. Tapi yang pasti juga soal patah hati. Bukan cuma hanya luka fisik ya kecewa, kepahitan, sedih yang berlarut-larut, trauma, trauma tempat tinggi, trauma gelap, trauma darah, trauma, itu semuanya bisa sembuh oleh Tuhan. ya Makanya dalam al syura juga dikatakan, dialah Allah, Allah yang menyembuhkan aku. Atau Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan, itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Coba, nah, percaya sama Tuhan, itu yang menyembuhkan tubuhmu. Maka, ini sebenarnya, kalau Ibu Sinta menggunakan istilah "pesan cinta Tuhan" melalui tubuhku, kalau saya menggunakan istilah "soul, soul healing and miracle", kesembuhan roh dan mujijat, karena kesembuhan yang sumbernya adalah percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kalau mujijat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, orang Islam juga berkata, kan, tidak ada yang mustahil bagi Allah namanya Tuhan maka kita membawa teman-teman dan kita sendiri semuanya minta kesembuhan kan itu adalah sumber kekuatan yang kesembuhan yang paling paling tinggi kalau kita sepakat bahwa kalau di Indonesia kan gampang bicara begini ya kita semuanya beragama yang repot kalau di Eropa di Amerika orang nggak percaya Tuhan lagi Nodoh, ngomong begini susah nah kalau di Eropa di Amerika yang paling gampang ya pakai hukum-hukum psikologis Pakai hukum-hukum neurosain, tapi kalau saya malah justru malam ini mencoba untuk menyampaikan dari sisi iman, dari sisi keyakinan, dan saya percaya semua agama sama. Ya, nah, kita praktek 20 menit, saya kasih soundtrack lagu umum musik, ya, musik instrumen. Prakteknya apa ya? Namanya inner healing, maka itu kita kayak datang kepada Tuhan. Ya. Kita, hati kita kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan bersihkan. Ada mungkin masih ada bagian-bagian yang belum tuntas, ya kadang lewat satu kali konseling dua jam tiga jam dengan pusinta, bahkan mungkin sampai empat jam yang masalah marah besar yang diingat udah beres. Tapi kadang-kadang eh iya loh kemarin aku masih ingat satu lagi yang ini belum beres. Nah itu kita bawa terus sampai benar hati kita bersih. Kalau saya sering nyanyi lagu ya lagu saya ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak hadapanmu Tuhan. Kalau kita berdiam diri, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, maka sering kita dibawa pada kesalahan-kesalahan yang belum kita akui. Kesedihan-kesedihan belum tuntas. Tapi kalau kesalahannya pernah diakui, nggak perlu ya. nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Kita tinggal berkata, Tuhan terima kasih, aku punya kesalahan ini, tapi Tuhan sudah ampuni. Dan sekarang aku punya orang yang layak di hadapan Tuhan. Jadi sebuah dosa, kita minta ampun satu kali. Lalu besoknya, kita berterima kasih sudah diampuni. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa saya, Tuhan maha pengampun, Tuhan maha penyayang, Tuhan sayang sama aku buat ingatkan lagi iya lu saya pernah bohong sama anak sebelum minta maaf oke besok aku cari itu anak aku mau minta maaf sama dia kita dibereskan hatinya itu namanya inner healing ya atau masih ada kekecewaan aduh saya masih ada kecewa sama mertua saya masih ada kecewa sama si itu aduh itu dulu mantan pegawai aku kecewa banget sama dia dia pernah tipu saya nah kalau kita beresin semuanya nanti gak tandanya itu waktu kita ingat kita nggak sedih lagi kita nggak sakit hati lagi inget ya inget aja Bahkan kita, waktu ingat, kita merasa bahwa kita udah mulia banget. Hidup ini bisa mengampuni orang, gitu ya, kita hatinya berarti udah beres. Oke, kita akan langsung praktek saja ya. Jadi nanti, ambil nafasnya seperti olah nafas body scan, seperti olah nafas water breathing, atau olah nafas senci, sama ya. Nanti kita putarkan sebuah musik, terus ya, kadang-kadang saya akan berbicara, eh, uh, teman-teman. Praktek tarik nafas pelan pelan, buang nafas pelan pelan. Ya, oke, kita akan mulai. Ya, kita ambil sikap doa dan kita mulai dengan doa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing masing. Pelan -pelan, buang nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Yang bisa 8 detik tarik, lalu 8 detik buang. Tuhan, kami membawa hati kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menyembuhkan hati kami. Kami tahu, kami belajar ketika hati kami sembuh, jiwa kami sembuh, maka badan yang membungkus jiwa kami akan sembuh juga. Nikmati nafas yang dari Tuhan, seperti Ayub berkata bahwa nafas yang Maha Kuasa, nafas Allah yang Maha Kuasa yang menyembuhkan aku. Dan selama roh Allah ada dalam lubang hidungku. Yang di lubang hidung kita adalah nafas. Nafas yang Tuhan punya. Dan selama kita bernafas, maka badan kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan kami bawa badan kami, tapi terlebih lagi kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami ambil nafas pelan-pelan di hadapan Tuhan, dan kami bawa hati kami di hadapan Tuhan, kami izinkan Roh Tuhan, nafas Tuhan masuk ke hati kami, menguasai ego kami, menguasai jalan hati kami, jalan pikiran kami. Kami buka hati kami buat Tuhan berbicara dalam hati kami. Kami membuang segala kecewa, segala kepahitan Kami sadar kalau kami bernafas Maka nafas kami menghubungkan jiwa kami dengan roh Tuhan Nafas masuk ke dalam hati kami Bukan hanya di paru-paru dan jantung Tapi darah yang juga adalah nyawa Sampai ke dalam hati kami. Dalam kitab Torat Musa, orang dilarang makan darah. ketika menyembelih hewan, maka darah ditumpahkan ke tanah. Juga ada tertulis bahwa darah itulah nyawa. Tapi juga ada tertulis bahwa roh Tuhan ada dalam lubang hidungku. Dan kita menarik nafas, karena nafas itu bercampur dengan darah. Dan darah itu menyebar ke seluruh tubuh, membawa kesembuhan. Tapi malam hari ini yang kami bawa ke hadapan Tuhan adalah batin kami, hati kami, ya Tuhan. Kami sudah lama tinggal di dunia ini. Bukan hanya badan kami yang sakit, tapi kami mau jujur bahwa hati kami menderita. Kami sering gelisah dan tidak bisa tenang. Kami tidur dan tidak punya dan tidak bisa pulas. Kami memandang masa depan dengan kekhawatiran. Kami mengenang masa lalu dengan kepahitan. Tapi hari ini kami mengauh mengatur hati kami. Bahwa kami akan berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menggunakan memori-memori masa lalu untuk menyusun hikmat dan kebijaksanaan. Kami belajar dengan apa yang terjadi. Kami tidak menyesali apa yang terjadi. Karena semua yang terjadi, kami bisa gunakan sebagai pijakan hikmat. Semua yang terjadi, kami memperoleh hikmah. Kami belajar kehidupan dari semua yang terjadi. Kami mau berkata bahwa kami tidak menyesali apa yang terjadi. Kami tidak menyesali hidup kami. Kami tidak akan mempertanyakan keadilan Tuhan terhadap apa yang kami alami. Karena kami memandang semua yang terjadi adalah pembelajaran dari Tuhan. Supaya kami punya nilai-nilai kehidupan. Silahkan bersaat teduh Bawa hati, bawa perasaan kepada Tuhan Sejenak saya tidak berbicara Tapi saya rindu Teman-teman bisa mendengarkan suara Tuhan Di hati nurani yang terdalam dan fokus pada hati nurani dengarkan pesan cinta Tuhan Ya Tuhan Allah kami, kami bawa hati nurani kami kepada Tuhan. Berbicara dalam hati nurani kami ya Tuhan. Untung langkah kami, untung hidup kami. Supaya hati kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan hidup kami. Tuhan kami akan sejenak berhenti dari olah nafas atau meditasi kami dan kami akan belajar sesuatu dari pesan Tuhan bagi kami untuk yang kami harus pelajari dalam hidup ini. Amin. Ya teman-teman boleh Nanti sejenak nanti kita akan lanjutkan. Tapi saya akan menyampaikan cerita kembali mengenai Ayub ya. Satu cerita yang saya gunakan sebagai dasar cerita. Kalau di grup pola hidup sehat juga ada serial ini, tapi ini belum diajarkan ya. Tapi justru waktu tadi saya diam gitu ya. Saya ingat bagaimana. Tandanya kalau Ayub itu hatinya pulih, karena Ayub terus-terang juga pernah kecewa dengan Elifas, Bildab, Sofar. Jadi Ayub waktu rumahnya roboh, anaknya sepuluh mati, hartanya dicara orang Kasdim, orang Seba, datang empat sahabat, Elifas, Bildab, Sofar, Elihu. Tiga teman Elifas, Bildab, Sofar, bahkan Tuhan bermarah dengan tiga sahabat ini. Nasehatnya memocokkan, menghakimi, menyalahkan, menuduh, dan tidak pernah menyumbang atau membantu Ayub. Padahal mereka yang tiga ini orang yang mampu, yang kaya, yang diberkati, istilahnya. Tapi lihat Ayub, bukan hanya menderita sakit ya, rumah roboh, harta habis, dirampok, dijarah, memang pencobaannya besar sekali. Sehingga Ayub pernah kecewa juga dengan tiga sahabatnya ini. Lalu yang menarik, ini yang saya ingin ceritakan, nanti saya akan hubungkan dengan luka-luka batin atau inner healing. Bahwa hati yang sudah pulih itu ada indikatornya, ya ada bentuknya, ada wujudnya. Nah, wujudnya itu apa? Kalau saya ambil dari kasusnya Ayub. Saya akan baca Ayub ya. Ayub Pasal 42, saya baca ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, yaitu sahabatnya Elif, Widab dan Sofar. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan, tujuh ekor lembu domba jantan, Pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 9. Maka pergilah evas orang Teman, bildab orang Suah, dan sofar orang Naama, Naama itu orang Kanaan, Lalu mereka melakukan seperti yang difirmakan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, jadi Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sakitnya sembuh, dan seterusnya. Setelah Ia, Ayub, meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki perempuan, dan makan bersama dengan Ayub di rumahnya. Mereka menyatakan berduka cita, menghibur Ayub, karena malapetaka yang dialami. Lalu selanjutnya Tuhan memberkati hidup Ayub dua kali lipat, dan seterusnya. Jadi Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Nah ini menarik. Sahabat itu siapa? Yang Ayub doakan. Elifas, Bildab, Sofar. Yang Ayub tuh pernah kecewa dengan tiga orang ini, karena enggak pernah nolong. Lalu Ayub berdoa untuk sahabatnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang sakit siapa sih? Yang sehat siapa? Yang sakit Ayub. Jadi Ayub bukan didoakan, Ayub malah mendoakan sahabatnya yang sehat-sehat. Yang rumahnya roboh siapa sih? Ayub. Ayub berdoa buat temannya yang rumahnya nggak roboh. Yang bangkrut siapa sih? Yang domba lembu sampainya dijarah orang kastim orang seba dirampok ayu. Yang lain dombanya banyak nggak nolong lagi. Siapa berdoa untuk siapa? Ayo, berdoa buat mereka. Ini doa yang tidak mudah kalau hatinya belum boleh. Contoh nih ya kita buka toko laki laku lakunya datang orang toko sebelah buka banting harga bangkrutlah kita. Bisa berdoa buat toko sebelah supaya diberkati? Tuhan berkati aku dong. Dia udah banyak. Eh, Anda punya mobil? Enggak punya. Punyanya motor. Punya adik, punya ipar. Motornya, mobilnya tiga. Dipinjem aja enggak ngasih. Ngata-ngatain lagi. Bisa berdoa buat ipar yang enggak pernah pinjemin mobil tadi. Tuhan tambahkan mobil. dong Tuhan. Eh, bisa tambahkan mobilnya. Ayub ini sama Tuhan diminta berdoa Buat temannya yang kaya, temannya yang dombanya banyak, temannya yang sehat. Sementara Ayub itu yang sakit. Lembu sapinya habis. Kok saya punya tafsiran tersendiri ya. Apa sih tujuannya Tuhan minta Ayub berdoa buat orang yang lain? Gimana kalau di sini teman-teman tak bilangin, ayo teman-teman berdoa ya buat anak, buat tetangga, buat adik yang sehat-sehat. Loh Pak, Pak Jarot aku nih yang sakit, Pak masa aku doain yang lain. Ya aku do doakan aku dong. <laughs> Apalagi sakitnya itu misalnya gara-gara kalau istilah di dulu gara-gara kunyok gitu ya. Sekarang kita mendoakan dia. Lah, saya sakit hati itu kan ditipu sama dia. Saya bangkrut tuh ditipu sama dia. Kok sekarang saya doain dia? Doanya gimana coba? Hah? Saya pernah kan. Kan saya itu orang miskin yang merantau ke Jakarta. Tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Kontra rumah 450 meter persegi. Eh, kontra rumah 36 meter persegi. Kontraknya 450.000 untuk 6 bulan tahun 90. Jadi sebelah saya tukang bakso, sebelah saya tukang sapu, sebelah saya office boy, lompat tarik ke petisang, saya tinggal di situ. Kita suami istri bekerja, belum ada anak, kita kerja keras, kita nabung, kita hemat, hemat, hemat, hemat, supaya bisa beli rumah. Akhirnya kita bisa beli tanah, 800 meter, gede tapi tanah kosong karena kita pikir nanti nabung lagi beli rumah eh ditipu tanahnya sengketa orang lain datang matok pagar waduh panjang ceritanya deh waduh sebulan dua bulan setahun dua tahun tiga tahun lima tahun enam tahun nggak beres beres kita berdoanya gimana ha Tuhan hajar dia Tuhan biar dia tahu saya hamba Tuhan Enggak. ya pengennya berdoa begitu, tapi kita disuruh berdoa memberkati Tuhan berkati orang itu Tuhan bikin dia bertobat kalau dia bertobat berjumpa sama Tuhan jadi orang baik pasti nggak nipu-nipu lagi berkati dia Tuhan itu doa yang tidak gampang dan saya berdoa sama istri kita diajar kita harus berdoa begitu nih kalau kita nggak doa begitu kita yang mati berdiri kita nage Ya Pak mohon maaf, minta waktu dua minggu. Ya kalau dua minggu saya tunggu dong. Dia mau balikin duitnya gitu ya. Dua minggu, jadi dua bulan, jadi 2 tahun. Aduh, panjangnya ceritanya deh. Itu gandoli banget hati saya itu ya, karena ratusan juta nilainya. Dan saya orang yang hmm. kalau punya rumah 3 ditipu satu ya nggak apa-apa. Kita nggak punya rumah lalu beli, ditipu lagi. Aduh, nggak gampang, nggak gampang. Saya yakin Ayub tuh mendoakan sahabatnya enggak gampang, karena sahabat itu enggak nolong dia. Tapi Tuhan minta, ini kan menarik. kan? Saya itu mencoba berpikir, kenapa ya Tuhan minta Ayub suruh doakan orang-orang yang menjengkelkan. Itu tanda kalau Ayub hatinya sudah pulih. Jadi inner healingnya itu sudah selesai. Kalau saya ini belum bisa mengampuni, mana bisa ya mendoakan orang yang nipu saya. Tuhan. Berkati dia Tuhan. Tuhan berkati, dia gak nipu lagi. Mungkin dia nipu karena dia, mungkin dia nggak diberkati. Atau dia emang belum bertemu dengan Tuhan, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi nggak gampang. gak gampang, gak gampang. saya ditipu ratusan juta. Kalau saya masih ingat dulu ya, sempat berdoanya tuh begini, Tuhan, aku ini kan hamba-Mu ya Tuhan. Itu orang kurang ngajar sama saya Tuhan. Hukum dia Tuhan, biar dia tahu tuh Tuhan, bakar dengan api Tuhan dari surga. Jadi doanya kayak mengutuk sebenarnya. Jadi bukan doa itu kutuk itu sebenarnya mengutukin gitu kan. Bentuknya aja doa ya kan orang beragama ya mengutuknya dalam bentuk doa tapi di Tuhan bukan doa itu kutuk sebenarnya. Ngutuki orang lain tapi ya. karena beragama ya kutuknya dikemas dalam bentuk doa gitu ya. Tapi Tuhan itu kan nggak lihat bentuk gitu. Oh berdoa enggak Tuhan lihat hati. Tuhan tuh lihat motivasi. Hati kita tuh apa? Makanya hati pulih itu ya ada bentuknya, ada indikatornya dan gak gampang, tapi bisa, bisa, ya bisa. Kalau ikhlas tuh bisa, ya ikhlas tuh udah mati, ditipu ya sudah. Ayo masuk ya sudah sih. <laughs> tapi gimana udah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, aduh itu orang. Begitu saya beli saya pikir enggak ada masalah. Begitu saya kunjungi tanahnya, iya di pada orang lain gitu. Waduh, lupa iya saya beli, beli tanah ini loh. Saya yang beli gitu. Waduh, diamprokin sama penjualnya. Waduh, penjualnya minta maaf. Ya udah Pak, Pak Jarot, saya ganti tanah tempat lain. Berarti ini benar dong. Kalau kalau kan berarti fight yang di situ. Ya ini memang ada, ada masalah sedikit kita akan bereskan. Kita akan pukul ulang dulu. Wah, ukur ulang lagi, panggil BPN lagi. Akhirnya Pak, saya ganti yang tanah yang lain aja. Ganti tanah lain bermasalah lagi. Wah, akhirnya udah balikin duitnya aja deh gitu. Ya, kalau apa-apa ya Pak Jero, kalau memang Pak Jirat mau batal, saya balikin duitnya deh ya, tapi minta waktu ya Pak ya, uh, sabar ya, dua minggu lah Pak, gitu. Saya tunggu lah dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua minggu, dua, minggu, dua, minggu, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, aduh, ya yes, ratusan juta. Kita belajar untuk mendoakan, mendoakan siapa? Ayo mendoakan sahabatnya yang tidak menolong yang malah menghina, menghakimi, kamu sakit ya, banyak dosa loh, makanya. Waduh. Makanya Ayub tuh kecewa banget sama sahabatnya. Nah, kita akan praktek lagi nih. Ya. Kita akan praktek lagi 5 menit, 6 menit, 10 menit lagi. Tapi kali ini waktu olah nafas saya ingin teman-teman berdoa seperti Ayub. Coba renungin di hidup ini mana yang ingat lah. Nanti hati nurani akan berbicara. Teman-teman akan diingatkan. Siapa yang paling menjengkelkan dalam hidup ini? Saya nggak tahu, ya. Mertua kayak, suami kayak, istri kayak, mantu kayak, tetangga kayak, mantan kongsi kayak, yang pernah nipu dalam hidup ini ingat siapa yang pernah menipu, pernah yang paling menjengkelkan. Nah, saya kasih tugas ya, dalam waktu 5 menit ya. Kita olah nafas, tapi sampai berdoa berkatin dia. Tuhan, aku berkati kunyuk satu itu. Oke, jangan bilang kunyuk sekarang. Tuhan, aku berkati orang itu, Tuhan. Aku berkati, Tuhan. Nah, ikhlas nggak ikhlas, ucapkan dulu. ya. Tapi ini PR, ini tugas. ya namanya praktek inner healing. Praktek luka-luka batin. Siapa yang pernah melukai dalam hidup ini? Saya nggak pernah dilukai hati saya, Pak. Oke, siapa yang bikin kecewa? Siapa yang bikin jengkel Pembantu yang dulu kita anggap saudara sendiri, atau pulang kampung, bawa emas, bawa apa, dirampok kita, dan hilang, nggak tahu kemana. Terlalu banyak cerita dalam hidup ini. Orang-orang yang pernah mengecewakan, menyakiti, menjengkelkan, bikin marah. Saya tidak tahu siapa, tapi di menit-menit pertama, waktu kita tutup mata, coba ingat, yang diingat itu yang didoakan, waktu kita ambil nafas pelan-pelan. ya Ini tugasnya, dalam lima menit ke depan itu ya oke kita mulai lagi ambil sikap doa tutup mata tarik nafas pelan-pelan saya putar musiknya lagi dan kita lakukan pola nafas seperti ini Tuhan kami bawa hati kami ke hadapan Tuhan ingatkan dalam hati nurani kami Orang-orang yang pernah menjenggelkan kami Yang pernah mengkhianati Yang ketika kami sakit hati Yang membuat hati kami terluka Dengar pesan cinta dari Tuhan Mengenai relasi Tuhan akan ingatkan di hati nurani terdalam kita pribadi-pribadi yang kita kecewa, yang kita sakit hati, yang kita pernah marah, bahkan mungkin kita pernah mengutuk tidak mau ketemu lagi, bahkan mungkin kita pernah bersumpah serapah, mati lo kamu, sakit lo kamu. Ambil nafas dalam-dalam. Kalau kita pernah bersumpah serapah. Cabut kata-kata itu, Tuhan, aku mencabut sumpahku. Aku mencabut kutukku. Aku mencabut serapah. Tidak mudah, tapi kalau pernah mengacap mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, bahkan mungkin anak sendiri yang kurang ajar. Dan seorang ibu berkata kepada anaknya, "Mudah-mudahan kamu nggak punya anak." Ya kamu nggak merasakan diberontak anak kayak Mama seperti itu. Kamu berontak Mama. Cabut kata-kata itu dan berkati anakmu. Kalau pernah berkata kepada pasangan lebih baik kamu tuh mati aja. Hidupnya bikin susah orang lain. Cabut kata-kata itu. Tuhan, Aku mencabut kata-kataku. Kalau aku pernah berkata kepada orang lain, lebih baik mati. Aku emosi, aku marah. Dan aku berkata-kata yang tidak pantas. Atau pernahkah teman-teman bahkan mengutuk diri sendiri? Lebih baik aku mati. Daripada hidup susah seperti ini. Cabut juga kata-kata kutuk kepada diri sendiri. Nanti, kenapa pernah mengucapkan kata-kata kutuk? Karena ada orang yang membuat kita kesal, kecewa, marah, jengkel, kecewa, kepahitan. Beberapa menit ke depan, teman-teman doakan orang itu. Ya Tuhan Tidak mudah kami Mengampuni Tidak mudah kami mengucapkan Kata-kata berkat Buat orang-orang yang mengecewakan kami Tapi kami belajar Dari Nabi Ayub Dia berdoa untuk Elifas Bildab dan Sofar Yang mengejengkelkan Yang tidak pernah menolong yang menghakimi, yang mengata ngatai yang menyudutkan. Ajari kami ini hamba-hamba-mu ya Tuhan, juga untuk bisa memiliki hati yang mulia, hati yang dewasa, lepas dan bebas dari kecewa, lepas dan bebas dari kepahitan, Aku berdoa buat orang-orang yang mengecewakan aku. Aku berdoa buat orang-orang yang membenci aku. Aku berdoa buat orang-orang yang memfitnah, menyingkirkan, menyepelekan. Pernahkah teman-teman seperti diinjak-injak harga dirinya, diremehkan, direndahkan, disingkirkan, dan hatinya tersayat? Dan mungkin dalam keadaan terluka, tersayap, akan kita mengucapkan kata-kata kutuk dan serupa serapah kepada orang itu. Ya Tuhan, kami mau tunjukkan bahwa hati kami pulih. Kami mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa hati kami sehat. Kami sembuh dari luka-luka batin. berkata-kata di hadapan Tuhan sekarang. Kami memberkati. Kami berdoa buat orang itunya Tuhan, biar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang kami alami. Biar mereka juga mengalami pembelajaran-pembelajaran kesembuhan roh, kesembuhan batin seperti yang kami alami. Mereka menemukan tujuan hidup dan makna hidup seperti yang kami alami. Mengampuni itu tidak mudah, tapi itu harus. Memberkati teman, anak, saudara yang baik itu mudah. Tapi bagaimana memberkati musuh, memberkati orang yang membenci kita. Tapi ada kemerdekaan di dalam pengampunan, ada kemerdekaan jiwa dan ketenangan batin yang tidak akan ada habis-habisnya. Karena teman-teman akan menjadi orang-orang soleh akan menjadi hamba-hamba Allah Hati damai yang mengalir. Waktu kita bisa memberkati orang lain. Waktu kita bisa melepaskan pengampunan. Maka hati kita merasa begitu tenang, begitu damai. Kita bisa bernafas tanpa ada rasa sakit atau simptom atau gejala-gejala yang negatif. Saat kita bisa melepaskan pengampunan, maka energi yang negatif lepas juga dari tubuh kita. Yang ada adalah energi yang positif, kekuatan yang positif. Karena yang terbesar di dunia ini adalah cinta kasih. Cinta kasih mengalahkan kebencian. Cinta kasih mengalahkan dendam cinta kasih mengalahkan kecewaan dan energi cinta kasih yang memenuhi hati kita membawa ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat membawa kegembiraan sukacita yang piur yang murni ketawa yang ceria Damai yang abadi, ketenangan batin yang sejati, pengharapan yang pokok. Kalau Pak Saiful berkata bahwa Tuhan itu cahaya atau terang, tapi juga ada tertulis bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa ada dalam Allah, maka kasih tinggal di dalam dia. Dan barang siapa mengasihi, maka Allah bersamanya. Hanya dengan kekuatan cinta kasih kita mampu memberkati, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Yang menyakiti, yang mengecewakan dan dengan kuasa itu kita melepaskan pengampunan, kita terbebas dari sakit hati, kita terbebas dari kekecewaan, kita terbebas dari luka-luka batin. Ketika yang ada dalam batin atau hati nurani yang terdalam adalah cinta kasih, maka menjadi sangat berbeda waktu kita mengambil nafas dari Tuhan. tidak akan ada lagi rasa sakit teman-teman akan menikmati meditasi teman-teman akan ketagihan merasakan kenyamanan Tokoh-tokoh meditasi berkata, no more pain. Tidak ada lagi sakit. Kalau saya mau berkata bahwa kuasa kasih, itu bisa menyembuhkan. Bahkan ketika belum sembuh pun, de facto mungkin badannya belum sembuh tapi kita tidak merasakan sakit. Kita tetap menjalankan pola hidup sehat, makan sehat, minum sehat. Kita tes fakto belum sembuh sempurna tapi kita merasa segar kita tidak pusing kita tidak mules tubuh kita tidak kaku karena hati kita sudah sembuh perlahan sesuai dengan lajunya regenerasi sel maka badan kita akan mengikuti batin kita. Ayub hidup 140 tahun lagi. Setelah dia mengalami kesembuhan luka-luka batin. Yang bisa dibuktikan dengan Ayub mendoakan. Teman-teman yang menjengkelkan. Yang melihat cucunya keturunannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami percaya kami akan punya kualitas hidup yang baik. Karena melihat keturunan kami dengan keturunan yang perkasa, di dunia. Terima kasih Tuhan untuk olah nafas malam hari ini. Amin, kita selesai. Ya. Kita ada waktu teman-teman untuk -teman, 22 menit kalau ada pertanyaan atau mau sharing, silakan saya akan uh, buka unmute-nya ya kalau mau berbicara juga boleh ya jadi saya sudah setel teman-teman bisa unmute uh, dirinya sendiri ya kalau misalnya ada yang mau disampaikan tapi kalau mau ditulis juga silahkan ya jadi kita belajar dan praktek malam hari ini mengenai inner healing atau luka-luka batin batin itu ya hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu tapi batin yang sembuh itu ada bentuknya, ada wujudnya yang praktisnya. Ya, kalau tadinya Ayub kecewa dengan sahabatnya, lalu dia mendoakan sahabatnya. Yang menariknya, setelah dia mendoakan sahabatnya, dikatakan saudara-saudara dan kenalan yang lama itu datang. Berarti selama ini nggak datang. Selama ini kenalan-kenalan yang lama dengar Ayub mengalami musibah, tapi nggak datang sampai ayub enggak kecewa dengan sahabatnya. Bahkan sebenarnya ayub tuh enggak cuma kecewa ya. Nanti ikuti pelajaran selanjutnya seperti yang saya post kegiatan kegiatan PHS akan nah, ada soul healing and Miracle 3 4 5 itu sebenarnya saya mau sambung kisah ayub. Saya mau bedah ada apa hatinya ayub sebelum dia sembuh. Bukan cuma kecewa ya, ada yang lain-lain tapi biar nanti pelajarannya kita sambung aja di webinar selanjutnya walaupun bukan di kelas ini ya karena kelas ini kita lihat ke selanjutnya tapi nyambung gitu ya. Hebatnya ya ujung-ujungnya tadi Ayub itu bisa berdoa buat teman-temannya. Lalu begitu dia berdoa untuk teman-temannya langsung ceritanya nyambung. Disambung dengan Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, bisa kenalan-kenalan yang lama gitu, datang, nyumbang, ngasih bantuan. Kan Ayub habis-habisan, hartanya habis. Jadi saya mau cerita sedikit ya waktu saya 2019 bangkrut kan ruginya ratusan miliar lalu tambah pilot rugi lagi. Tapi saya belajar untuk tidak kecewa dengan Tuhan ya oke singkat cerita aja ya ada orang yang tertarik dengan ide saya namanya Happy Holiday Land atau Happy Holiday Park. Jadi saya dulu pernah punya ide bikin film animasi yang harganya sampai miliaran untuk nge-branding bikin merek yang kuat yaitu Happy Holikin karena saya punya sekolah Happy Holikin sekarang udah 66 cabang tapi mereknya belum kuat banget nggak banyak orang tahu tapi ketika bikin film animasi lalu tayang di RTV dan sekarang ini tayang di Metro Group di TV digitalnya namanya Makna TV Senin, Rabu Jumat Sabtu pagi sore tayang terus film yang saya produksi jadi mereknya makin kuat lagi sehingga ide kalau ada film Disney maka ada Disneyland. Nah ada film Happy Holy Kid, ada Happy Holy Kid Land. Nah singkat cerita ada orang yang berani menginvestasikan sekitar 450 miliar untuk mewujudkan impian saya. Dan sekarang ini lagi dibangun, ya, bangun lagi. Udah ada 9 hektar, ya. Pagar udah beres, wahana satu, wahana dua, tiga. Mungkin awal tahun depan sudah bisa dibuka bersamaan dengan nanti tol dari airport lewat Parung, Depok, Jagodawi. Nah, sebelum Depok itu ada namanya Telaga Kauriban. Ada pintu tol di situ, nanti hanya 600 meter dari situ, di situ ada Happy Holiday Lane yang sekarang ini sedang dibangun. Dan bagi saya itu pemulihan dari Tuhan, karena nanti saya akan mendapat, saya nggak store duit, karena saya nggak punya duit, mangkrut, tapi itu dibangun, karena itu ide saya, merek saya, nanti saya dikasih royalti. Dan kalau itu berjalan, ya saya bisa hidup lagi, dalam arti ya, tanpa harus capek-capek kerja, saya bisa nge-zoom begini, ya. kan jadi orang hidup sehat, tapi dompet saya masuk terus. <laughs> pada zaman susah seperti ini masih ada orang yang berani menginvestasikan ratusan miliar untuk idenya orang lain atau ide saya. Itu bagi saya pemulihan yang, yang saya nggak pikirkan. dalam hati ya saya pikir begitu saya bangkrut, impian-impian saya kandas. tapi nggak loh, nggak loh maka saya, saya itu benar-benar ngerasakan gitu ya gimana ya mungkin kayak Ayub ya diizinkan rumah roboh kebakaran ya saya kebakaran juga cuma kan saya nggak seberat Ayub ya saya punya anak tiga sehat semuanya diberkati tapi ya rumah roboh pernah kebakaran pernah bangkrut ya pernah tapi ya kita jadi orang yang tabah malah sejak bangkrut buku-buku dibagi-bagi ngajari olah nafas gratis Dulu ya, <tariqnya> webinar ke tarifnya ya. sekarang dikombinasi ya. Kalau yang orang diundang ya, ya tadi pagi saya diundang ya, mereka bayar saya. Tapi kalau ini kan saya adakan gitu ya, atau ini Bu Sinta ngundang saya ya, saya dibayar sama Bu Sinta. <tariqnya> Saudara bayar ke Sinta, <tariqnya> tapi yang gratis pun kita berikan juga kan tiap ya, pagi ya, atau yang webinar kesehatan. Jadi saya jalani hidup ini mengalir aja ya. Oke, nah ada yang tanda tangan silakan, Pak. Michael Yunata, bisa di-unmute. Michelle, Pak. Michelle, oh bukan Pak Michael. Michelle jadi ibu ya. Silakan. Iya. Kalau ini saya mau tanyanya ya Pak ya, kayak misalnya yang kemarin, uh, uh, gimana ya, uh, tadi ya bahasannya tadi, memaafkan, mengampuni. Tapi kalau situasi, dan uh, kita mencoba mengampuni, kita memaafkan tapi itu berulang terus, kita mengampuni lagi, kita memaafkan. Ya seperti yang diajarkan, kita harus memaafkan terus. Tapi kondisinya itu, misalnya contoh, eh, bertaruh nyawa. Oke. Okay. Apa kita harus diam? Hmm. Oke. Okay. Apa kita harus diam, kita terima, kita pasrah ditindas? Karena buat saya, nggak boleh pasrah. Kalau pasrah, kita kalah kita berserah bukan pasrah beda kalau buat saya ya Pak ya nah, sekarang kalau kita cuma pasrah-pasrah ini omong kasarnya eh lu bego kelewat bego apa kelewat baik gitu loh itu kan eh saya pernah digituin Pak saya pernah digituin sama teman-teman saya sama lo tuh lo tuh bilang lu baik, cuman baik lu tuh jadi cenderungnya jadinya lewat bego katanya, lo harus misalnya itu beda tipis banget bego sama sama sama sama baik katanya, jadi lo harus diem kalau misalnya mati di situ. Ini contoh, ini contoh saya bilang ya pak ya, contoh eh, ini saya eh, apa yang saya ceritakan nih, pak, ya eh, ini ya dalam kasus tertentu sampai KDRT, pukul, injek, tendang kita bicara dulu pernikahan yang ada yang belum cerai jadi permasalahannya saya bikin permasalahan umum ya gimana sikap kita ya ketika orang lain salah kita harus mengampuni tapi ketika itu sudah menyangkut nyawa maka sudah berbeda ya berbedanya ya kita harus mengutamakan keselamatan misalnya katakanlah masih suami istri tinggal bersama serumah Lalu pasangannya makan KDRT yang sampai menyangkut nyawa ya karena KDRT-nya udah fisik maka sebenarnya boleh pisah dalam mati minap. tahap pertamanya misalnya pisah rumah pulang ke rumah orang tua apa karena kalau enggak ya mati dikepukin terus ya kalau dikepukin dipukulin ya kita mengampuni tapi juga harus menyelamatkan diri akan kalau di Eropa, di Amerika, di Australia, sebenarnya boleh lapor polisi, karena di sana hukum itu kuat sekali. Nanti akan dibans. Jadi misalnya suami, jangankan pukul, mengancam dengan kata-kata aja, saya bunuh kamu, baru cuma mengancam, istri lapor, udah nggak boleh mendekati dengan lebih dekat dari 50 meter. Jadi orang so, bapak nggak bisa ketemu anaknya lagi. Itu begitu kenapa dikasih 50 meter karena di sana itu kayak polisi preman pakai baju biasa itu di mana-mana. Kita pencet kalau misalnya kayak nine one begitu nggak tahu dari mana datang aja perlindungan gitu ya. Itu pun bahkan boleh dilakukan. Kenapa? Karena istilahnya tetap safety first. Tapi dalam kondisi lapor polisi segala macam hati kita mengampuni tapi tetap keamanan nomor satu. Dan tetap tidak kalau ini belum ya jadinya belum bercerai bekasnya supaya juga sekaligus untuk yang lain ya. Jadi kalau misalnya kamu berubah ya saya terima kamu. Ya jadi kalau tidak cerai itu memberikan opsi untuk nanti pemulihan. Nah, sekarang kalau kondisinya misalnya nih malah de facto sudah cerai ya sudah berarti ya. Kalau sudah cerai, yang penting kita tidak ada lagi akar pahit dengan hal itu. Udah, dia sudah cerai, dia udah kawin lagi sama orang lain, tapi kita tidak menggunakan lembaran itu sebagai lembaran yang melukai hati kita. Jadi, kalau sekarang udah cerai ya, sudah. Namanya dia menceraikan, ya. bukan maksud oh. saya itu contoh, Pak. Gitu loh, seperti yang tadi saya bilang, kalau masalah, uh, nah, Makanya ibu, apa -apa. Tanya. ibu sekarang udah cerai atau enggak? Sudah oke, okay, okay. maksud Pak saya ya. kan itu kondisinya, kalau seandainya begitu. Tapi, jadi kalau misalnya belum bercerai, maka bisa boleh pisah rumah, boleh menghindar, bahkan boleh lapor polisi. ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, jadi gini, kita tuh mengamankan diri, tapi tidak kepahitan. Sehingga tidak nah, kepahitan itu buktinya apa? Kalau dia berubah, kita balik lagi. Ya, contoh yang lain, misalnya sekarang dalam, tapi kalau sudah bercerai, beda, beda lagi ya. Kalau sekarang saat ini sudah bercerai, maka ya sudah. Dalam arti yang sudah itu, udah percaya udah nggak bisa gak bisa disesali lagi nggak bisa putar balik lagi tapi sekarang hidup dalam tidak ada kepahitan dengan si mantan jadi kita udah beres ya. beres bukan berarti balik lagi bang dia udah udah nikah lagi sama orang lain gitu ya. tapi kita melanjutkan sebagai single parent kalau anak ikut kita dengan hidup sebagai pribadi yang bahagia kata nah, kasih nanti contoh yang lain misalnya contoh dalam bisnis misalnya ya saya juga bisnis Misalnya dengan supplier, kita cukup disiplin dan cukup tegas. Ya, termasuk misalnya kalau ada supplier itu ngirim barang saya terlambat, janji tanggal 1, dia kirim tanggal 2, itu saya hukum. Dengan satu itemnya dipotongnya 5 juta. Padahal mungkin dia ya untung nggak sampai 5 juta. Tapi kalau bisnis sama saya, kalau nggak, nggak sanggup tanggal satu bulan ini, tanggal 1 bulan depan, supaya masuk katalog berikutnya. Nah Kalau dia terlambat, Pak, minta maaf, Pak. Saya ampuni tapi hukuman jalan terus. Shalom, Pak. Shalom. Tapi hukuman saya jalankan. Kenapa? Karena kasih juga mendidik. Tapi saya nggak kepahitan. Apa itu nggak kepahitan? Kalau dia mau terima hukuman, karena kali ini dia rugi, tapi kalau dia janji mau semuanya ikuti prosedur, saya akan order lagi. Kalau kepahitan itu, udah, nggak ada bisnis-bisnis lagi. Kalau dia mau lagi, ya, kalau janji sama saya, A, A, -B -B. Mogok pak, ada mogok buruk, ada meleset mati, semuanya itu diperhitungkan, malu janji tanggal 1 bulan berapa. Enggak bulan ini, bulan depan, tapi kalau ada bulan depan, bulan depan. Terlambat saya potong, kenapa? Karena saya begitu keterima barang, ini saya bicara bisnis saya sebelum bangkut, ya. itu masuk katalog, dan katalog itu dicetak, satu kali cetak, lalu kali cetak itu ratusan ribu eksemplar, itu bisa 400 juta untuk satu bulannya hanya untuk cetak katalog. Kita sebar ke seluruh Indonesia, 500 ribu member, luar seluruh kabupaten begitu katalog berlaku barang harus ada nah kalau dia mundur udah rugi kan rugi manggil artis aja satu kali datang bisa 10 juta nah dalam hal ini misalnya baik itu kan bukan berarti terus ya udah diampuni terlambat juga nggak apa apa oh, enggak enggak enggak enggak terlambat saya hukum tapi saya nggak kepaitan dalam nanti kalau ibu tetap mau atau bapak mau ya bulan depan suplai lagi nanti tak kasih order lagi empat kali order rugi yang kemarin juga Balik kok, tidak mati apa, no hard healing. Jadi, ketika orang mau reward and punishment-nya, maka kita tetap melanjutkan usaha bersama. Itu artinya, seni kita tuh nggak ada luka hati, tapi hanya menjalankan peraturan. Dari peraturan harus marah, ya marah sama, jadi anak kan juga begitu. Reward and punishment jalan itu ke dalam posisi eh, orang lain salah, kita hukum tapi kita ampuni. Nah, sekarang gimana kalau kita posisi yang disalahkan atau teraniaya? kasih contoh lagi sekalian nanti itu saya post rekamannya pasti tidak lagi ya saya pernah disomasi mengenai merek sama perusahaan lain saya nggak perlu sebut nama perusahaannya yang mensomasi saya tapi perusahaan itu sebenarnya jahat jadi saya punya merek kan IFA. Iva ini kalau dalam bisnis dalam hukum hak paten itu satu produk satu lisensi jadi IVA itu kita patenkan untuk sepatu, untuk baju, untuk sarung tangan, untuk ikat pinggang, untuk baju anak, wah macam-macam, karena kita bisnisnya itu multi product. Nah Ada satu yang kelewatan, untuk tas kita lupa patenkan. Lalu ada orang lain mempatenkan, tapi tidak untuk dipakai. Untuk mensyu kita. Dan ternyata perusahaan itu juga mempatenkan merek-merek milik home home industri di Bandung di mana-mana mereknya orang lain dipatenkan lalu dituntut pakai somasi pakai pengacara mahal, diancam nggak boleh lagi produksi merek itu artinya apa? Dia bunuh itu industri lalu sekarang pakai bikin merek saya aja jadi istilahnya dia bunuh merek orang lain tapi dipaksa seolah kayak dipaksa kamu bisnis bikin merek saya itu. Nah. Waktu saya kena somasi itu tuntutannya 2 miliar atau nggak dituntut tapi saya berhenti pakai merek itu. Kalau saya berhenti pakai merek itu saya sudah terlanjur beli bakal-bakal ya yang logo-logo untuk tas itu kira-kira 250 jutaan. Akhirnya saya yang ngalah saja Sudahlah, paling nggak bakalnya nggak ke pakai. Dalam hal ini saya yang di orang gitu kan. Ya saya ngalah aja deh gitu. Waktu saya ngalah, anak buah saya marah. ya Itu marahnya sama. Pak Jel itu baik atau goblok sih? Kita di perusahaan besar, Pak. Kita juga bisa saya lawyer, Pak. Kita bisa naik banding, Pak. Bahkan saya punya teman kuliah yang menjadi ada di lembaga namanya apa namanya aplikasi untuk perdagangan. Itu menyarankan, Pak, Bapak sudah punya bukti menggunakan merek itu lebih dari 20 tahun, dan untuk produk yang lain mereknya itu juga, dan orang itu bahkan tidak menggunakan merek itu dan belum pernah pakai merek itu. Itu bisa banding bahkan mengajukan ke hak Paten supaya dia dibatalkan, Bapak tuntut balik. Tuntut balik, sewa pengacara bisa 250 juta. Bayar hakim, polisi, apa segala macam, bisa menang, biayanya bisa 400 juta. Tapi menang. Stok di gudang, 200-300 juta, aman. Hampir pas impas sih antara biaya sama stok di gudang. Dengan segala pertimbangan, aduh, pengadilan-pengadilan banding do panjangnya berapa lama waktu energinya, akhirnya saya ngomong sama Kongsi, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nilainya sama, diamati apa tujuan hidupnya sama, kita cuma ngambil rapat satu jam dua jam, oke okay, kita ngalah aja deh. Begitu ngalah itu anak buah Pak Jarot ini baik atau goblok sih? <laughs> ya terserah deh orang baik emang kadang orang goblok gitu kita punya hak punya ini jadi tapi ya bagi saya bertengkar itu energinya panjang sekali banding banding pengadilan lawyer dengan diputuskan ngalah udah ngalah selesai mereknya silahkan ambil silahkan pakai maka untuk tas saya bikin merek baru namanya CityLine, padahal untuk untuk sepatunya Iva, yang lainnya Iva. Perusahaan kita namanya IFA. jadi itu sebenarnya kalau banding balik itu bisa menang. Tapi, aduh, mendingan lepas deh, gitu. lalu bakal yang digudang, ya buang aja lah, 250 juta. Tapi selesai, besok udah mikir yang lain, kerja yang lain, dapat duit yang lain. Nah itu contoh bagaimana kita ngalah, dan kita membayangkan orang itu, Tuhan berkati dia, biar dia lahir baru dia kenal Tuhan kalau dia kenal Tuhan dia akan bisnis dengan fair nggak jahat udah selesai itu ya itu contohnya Oke saya ya sebagai penutup teman-teman ya hidup ini memang betul-betul ya kita hidup di dunia ya bukan di sorga ya bahkan di dunia ini banyak orang jahat bisa kayak neraka bisa kayak Ayub mengalami kebangkrutan rumahnya roboh Ditipu, dirampok, dijarah. Bahkan istrinya Ayub kan bilang begini sama Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Jadi pasangannya pun menginginkan kematiannya. Ya, Saya nggak ada masalah dengan pasangan, tapi ya anak saya pernah hampir naik kelas. Saya pernah disomasi sama tetangga, gara-gara anak saya bikin teman. Tapi soal keluarga saya nggak banyak, nggak ada masalah yang besar. Yang banyak itu saya itu dalam bisnis ditipu ratusan juta, sampai ditipu miliaran, bahkan saya rugi yang ratus miliar. Tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap -sendiri. ya. orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi yang penting bagaimana kita hidup saat ini. Kembali saya hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh John C. Maxwell. Ya. Di dalam meditasi, maka kita itu harus hidup pada saat. Ini pada momen present, kalau istilahnya jam keempat sin, itu tanpa istilahnya no judgment, tanpa menghakimi diri sendiri, tanpa menghakimi orang lain. Karena ketika kita menggunakan masa lalu untuk menyalahkan diri sendiri, kita bisa ya menyalahkan diri sendiri. Berarti kita eh, mengingat masa lalu, lalu wah suami saya salah, anak saya salah, istri saya salah, semuanya salah. Berarti kita menghakimi orang lain. Atau kita menghakimi diri sendiri. Aduh, ini salah. Saya salah. salah Saya salah. Saya enggak diri anak dengan benar. Saya salah. Kalau sadar salah, ya sudah. Sadar, perbaiki, selesai. Tapi nggak boleh menyalahkan terus. Karena itu menjadi sumber stres. Dan stres itu kadang nggak terasa. ya tak tahu sakitnya muncul. Bahkan tadi malam yang ikut, kemarin malam ikut Pak Waworuntu. Pak Waworuntu kan sudah sembuh dari kanker, tuh hampir 25 tahun ya angker autoimun sembuh. Dia juga diabetes, sembuh. Bahkan ginjalnya pun tinggal 30% sembuh. Ini sudah 25 tahun nih. Tapi tadi malam kan dia cerita tuh bahwa baru saja dia kakinya kram-kram. <laughs> Kayak ada yang mau kambuh lagi itu setelah 25 tahun. Lalu dia dia sendiri seorang dokter ahli nutrisi biomolekuler. Tapi dia Berbincang-bincang juga dengan teman para dokter dan berkata, 'Ya, kamu stres nih.' Ah, enggak, saya happy life. Kan, saya ngajar olah nafas, ngajar ngajar hidup gembira, ngajar hidup punya tujuan, ngajar nutrisi. Iya, pasienmu kebanyakan kamu stres. <laughs> Jadi, orang itu bisa stres tanpa merasa stres, atau sakitnya kambuh, apalagi yang betul-betul stres. Yang terasa dalam arti apa itu, terutama tuh stres yang terasa itu masalah yang nyata dihadapi seperti masalah masa lalu kalau keluarga ya perceraian, kalau usaha ya kepangrutan, bagi bangkrutnya sampai habis. waktu saya bangkrut itu kan sama utang 17 miliar. Sampai jual ini, jual itu, istri itu emas sudah habis, emas cincin kalung udah habis. Anak paling bungsu saya mau kuliah itu bahkan saya juga mobil saya juga udah habis jual. Tinggal beli mobil kecil unyil gitu. Biasa kerja satu bulan bisa makan tiga empat tahun lalu ya makan dari minggu ke minggu dengan jual lukisan tapi saya sudah selesai saya inget-inget gitu ya rugi dua ratus miliar besar tapi ya lahir juga dulu nggak bawa apa-apa udah kayak digampangkan aja udah gitu dientengin aja gitu ya. nah itu nggak gampang ya nggak gampang tapi kita harus bisa karena kalau nggak bisa ikhlas nggak bisa ngelepas yaitu itulah yang akan memakan perasaan kita dan perasaan yang terluka, itulah yang menjadi sumber penyakit. Maka, sekali lagi, masak sih kesehatan saya dipengaruhi sama, kalau yang ikut dulu ikut camp nginep ya, saya kan, kan, saya kan menggunakan istilah yang namanya suami atau istri kan kunyuk. <laughs> masak saya kunyuk satu itu, si jahat, setan satu itu yang membuat saya sakit. Dia senang-senang, dia happy-happy, dia kawin lagi. Saya sakit sampai sekarang. Ah, nggak mau. ah Saya juga mau sehat. gitu Jadi, tapi kita bukan mau balas dendam gitu ya, tapi kita kami ya mati udah kita atur hati ini deh. Masa kadang-kadang bangkrut saja jadi kena stroke, sudah bangkrut stroke pula gitu. Ya nggak apa, apa lah, duit hilang enggak penting jangan sampai kesehatan hilang. Jadi secara sadar kita menggunakan logika kita mengatur hidup ini kembali dengan membuat apa-apa yang menjadi sumber stres dan penyakit. Itulah yang kita minimalis. Ya, kalau jangka Sin kan yang sering saya potong cuplikan videonya yang singkat itu. Utamanya dari meditasi adalah kita mengenali stres dan meminimalis respon kita supaya kita bisa hidup tanpa judgment atau penghakiman. Nah, ketika kita bisa lepas dari hal itu, maka itulah hidup yang sehat. Ya, Ini penutup dari saya. Kita jumpa lagi eh, besok pagi dalam praktek bersama untuk seluruh grup PHS ya bukan putus hal ini, tapi kalau yang khusus grup ini ya sesuai dengan agenda yang sudah ada. Ya, selamat malam, selamat beristirahat.